Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Libra di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Libra di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Libra di bulan Juli tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing kategori. bisa mengambil pada bulan Juli tahun 2021, pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang lima di bulan Juni tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil kartu simpulan ataupun memperkuat suatu amalan judi libra di bulan Juni tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategori naik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini saja kita membuka dan membacakannya untuk kesehatan seorang libra di bulan Juli adalah Five of short, ataupun lima benang. Secara umumnya Five of short itu diartikan mampu melihat situasi dan kondisi, mampu melihat peluang yang masih ada, mampu melihat sebuah bantuan yang akan ia dapatkan dari orang lain di saat semuanya sedang terjatuh. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang libra di bulan Juli tahun 2021 mengalami sedikit penurunan, yang dimana di sini dikarenakan seorang libra terlalu lelah bekerja, seorang libra terlalu memusir ataupun terlalu memaksakan tenaga untuk bekerja, yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan. Namun di sini seorang liberal mampu melihat situasi dan kondisi, mampu meminta bantuan kepada seseorang untuk membantu sehingga di sini seorang liberal bisa beristirahat dan untuk support energinya adalah page of one. Secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak Dan sini menggambarkan kesehatan seorang libra mengalami penurunan di bulan Juli tahun 2021 Yang dimana di sini dikarenakan seorang libra terlalu memaksakan diri untuk bekerja Terlalu memursir tenaga di dalam bekerja Yang dimana sini tujuannya adalah untuk membahagiakan seorang anak Dan di sini seorang anak akan selalu mendoakan seorang libra agar mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi Dan untuk kesimpulannya adalah Well of Fortune secara umumnya well of fortune itu diartikan roda perputaran hidup roda kehidupan dan jika kaki well of fortune kita lakukan dengan kesehatan seorang libra di sini menggambarkan roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang libra di bulan Juli tahun 2021 terutama di dalam kategori kesehatan yang dimana di sini seorang libra mampu melihat seseorang untuk bantunya di dalam kegiatan sehari-hari yang dimana di sini seorang libra juga didoakan oleh seorang anak agar mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan untuk kartu keubahannya adalah Seven of Pentacles ataupun tujuh koin. Secara umum Seven of Pentacles itu diartikan dalam hidup selalu melihat ke depan yang dimana di sini selalu mengambil satu peluang untuk mendapatkan income ataupun mengambil peluang yang dimana untuk menuju kesuksesan. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang lima di bulan Juli tahun 2021 keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa yang dimana di sini tidak akan mengalami penurunan, tidak akan mengalami peningkatan. Dan di sini juga tergambarkan bahwasannya seorang libra melihat masa depan dan selalu menatap masa depan yang dimana juga di sini seorang libra melihat satu peluang untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan di sini disarankan kepada seorang libra baiknya mengambil satu peluang yang dekat, jangan melihat peluang yang jauh meskipun hasilnya akan lebih bagus. Yang dimana di sini yang mengambil peluang yang dekat yang akan berdampak positif kepada keuangan seorang libra di bulan Juli tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umumnya Queen of Pentacles itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan liburan sendiri, dan di sini menggambarkan keuangan seorang libra tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Juli tahun 2021 yang dimana di sini seorang libra selalu melihat masa depan dan di sini disarankan kepada seorang libra baiknya mengambil satu peluang yang dekat yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan yang didukung penuh oleh pasangan keluarga serta orang yang berdetak di alasan sendiri dan jika kartu atau kita gabungkan dengan keuangan seorang libra di sini menggambarkan keuangan seorang libra bisa meningkat di bulan Juli tahun 2021 dengan mengambil satu peluang yang dekat dengan mengambil satu peluang usaha untuk meningkatkan keuangan yang pun oleh pasangan, orang tua, orang-orang terdekat, serta keluarga dari merasa sendiri Dan untuk kartu karya pekerjaannya adalah ten of one ataupun 10 tomat. Secara umumnya, ten of one itu diartikan dalam hidup merasa terbebani dan merasa hidup sendiri karena semuanya akan dikerjakan sendiri. Dan di sini menggambarkan untuk keadaan pekerjaan seorang lebar di bulan Juli tahun 2021 karirnya akan mengalami sedikit peningkatan yang dimana di sini diterapkan seorang liva akan mengambil satu peluang seorang liva akan mengerjakan pekerjaan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang libra akan mendirikan sebuah usaha yang dimana usaha tersebut miliknya sendiri. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya semua perusahaan dilakukan oleh seorang libra yang dimana efek yang ditimbulkan oleh seorang libra dengan bekerja ini cara sendiri akan berdampak positif kepada karir keuangan kehidupan serta finansialnya sendiri. Dan untuk support energinya adalah. Queen of Cup Jalan umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa Seseorang yang dekat dengan libra sendiri Dan di disini menggambarkan karir pekerjaan seorang libra tidak akan mengalami gangguan apa-apa Yang dimana sini seorang libra akan bekerja ini cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain Yang berdampak positif kepada keuangan pekerjaan Namun di disini terkadang berdampak negatif kepada kesehatan Yang dimana juga di sini akan selalu didukung dimotivasi oleh pasangan orang-orang terdekat serta keluar dari libra sendiri dan jika kartu elevator kita gabungkan dengan kar pekerjaan seorang libur di sini menggambarkan, roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang libur dalam dalam kar pekerjaan, yang dimana di sini bekerja dengan ide cara sendiri, tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang didukung penuh oleh pasangan, dimotivasi oleh pasangan, juga sendiri, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang libur akan membuka sebuah usaha, yang dimana di sini akan mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi, dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah. Eco Cup ataupun delapan piala. Secara umumnya Eco Cup itu diartikan menemukan jawaban di dalam diri sendiri dengan berenung diri yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmara. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang liwa di bulan Juli tahun 2021 baiknya disarankan kepada seorang libra menemukan diri menemukan jawaban dalam diri sendiri yang di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya karena disini dikategorikan hanyalah seorang libra yang mampu menyelesaikan sebuah hubungan asmara untuk mendapatkan kategori asmara yang lebih bahagia harmonis di bulan Juli tahun 2021 dan disini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang libra yang single akan mendapatkan pasangan akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dengan pasangan yang baru di bulan Juli tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Kenaik of contactal Secara umumnya kenaik of contactal itu diartikan seseorang yang usianya dibuat 30 tahun seseorang yang dekat dengan liburan sendiri Dan di disini menggambarkan Hubungan asmara seorang Libra baiknya disarankan Temukan jawaban di dalam diri sendiri Yang dimana sini akan berlaku positif Kepada keharmonisan hubungan asmara Kebahagiaan hubungan asmara Yang dimana disini selalu didukung oleh pasangan Yang dimana sini selalu didukung oleh orang Orang terdekat di Libra sendiri Dan disini juga tidak tertutup kemungkinan Seorang Libra yang single akan bertemu pasangan Dan memiliki komitmen Yang dimana kenaikan pentakal merupakan sebuah pasangan Yang ditemukan oleh seorang Libra yang single Untuk mendapatkan kebahagiaan Kondisi hubungan di bulan Juli tahun 2021 dan juga kabar laporan kita akan dengan hubungan asmara seorang libra di sini menggambarkan roda perputaran asmara akan dirasakan oleh seorang libra di bulan Juli tahun 2021 yang dimana di sini seorang libra mampu menemukan jawaban di dalam diri sendiri seorang libra mampu menemukan pasangan yang baru di bulan Juli untuk mendapatkan kategori hubungan asmara yang lebih bahagia harmonis yang didukung penuh oleh pasangan orang-orang terdekat -orang serta seorang yang sangat dekat seorang Libra akan selalu mensupport seorang Libra untuk mendapatkan kebahagiaan asmara di bulan Juli tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang Libra itu ada di angka 5, 57, 70, 80, dan 81. Baik, mungkin cukup sekian saya tentang ramalan Libra di bulan Juli tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.